Ya, deh, Sebenarnya Tuhan num malas kafe <tuk mencintai> Karena tidak ada diriku di dalam. Tapi putak di yang belum itu ya. Di ruang sana, ada sana. Oke, kan Iya, berapa genta? toh kamera rolling action. Ya, satu jamin eh. nih. Hey, hey, ini dua samsia. Ya, itu, itu. Aku serata, Ayo, itu, mas, itu lagi. Punya satu lagi untuk punya. Saya Kasih Ya, ini mau, di mana kelana ini di eh, dibalik di balik kameranya masuknya dimetikan dulu ndak bisa langsung jadi ini sih dia bolong ini bagusnya di bagusnya nanti ya. Kita mau duduk di depan rasio. Luputan juga naik raga. Kanter pole kami sudah tam dengan. Dia ada super Tinggal kerja ada bagus Iya. <laughs> cukup kalau tidak Ya saya kira bisa juga melalui HP nih password bisa tadi. Tapi saya Pakai wit bisa. Berapa Ya, tidak ada eh. eh, terlambat masuk rumah. Teman-teman semua teman satu menit Oh, betul. jadi oh, oh, ada mal <tuk> mantap keren. Ayo. Ayo. Ayo. I <laughs> think <laughs> tidak ada anu <tangan> Iya, lama, ini kemungkinan sekitar 8 kali Bagi pesawat sering apa pelatih kan bisa nih dijauhkan? Ini Tapi dijauhkan oleh kami. Nih sekarang cuma kita nih sekarang sih. Tiga, tiga bola nih. Itu tadi, itu ya kalau dia itu adalah Rp. ya iya teman kelas tadi ke istrina ya ya halo teman kelas tadi ke istrina ya ya Jalan, ya. Jalan ya. Tidak. Kalau 100 giga? 400 40, 40, 40, 40. nah, Paling tadi yang Ada profesor ngini ini. berapa ini? nomor 120 nomor. lagi 75. Disini ke? lagi itu ini Mencari pahala dulu, mencari pahala. Mencari pahala. <tuh> mencari pahala dulu, bagi teman dulu ya. Okay. Masih ada di teman-teman Salam teman-teman Guru Guru Guru Itu ini Kak Ya Allah. Teriwalkes siapa? Pak. Siapa? Pak. Siapa? Pak. Siapa? Pak. Siapa? Pak. Siapa? Pak. Siapa? Pak. Siapa? Ada kan teman. Oke. Tak, <laughs> tak, Posisi tema ya, Kak. Sampai <laughs>